Hadirin hadirat sekalian, kita perlu belajar tasawuf, tasawuf dengan pengertian kalau kita lihat di dalam kitab Tanwirul Kulu bagaimana supaya hati kita ini bisa berjalan kepada Allah dengan, dengan makna tarekat, tarekat supaya kita dapat berjalan kepada Zat Allah lalu juga tasawuf dengan pengertian akhlak mana supaya kita bisa berakhlak yang baik yaitu akhlak-akhlak yang mulia seperti kesadaran tawadok rendah hati Peduli, kita melihat hak-hak orang ada pada kita Jadi sifat sempat, sempat benar Dengan makna bahwa Baik perbuatan kita benar Niat kita benar Ucapan kita benar yang kita ucapkan yang kita lakukan sesuai dengan waktu kejadian itu sifat cepat yang terpuji hmm. jadi kita tidak bohong hmm. dan juga kita makna bahwa kita bisa berkasih sayang tahan disuti tidak menyakiti selalu Memberikan yang baik-baik terhadap orang lain, akhlak yang bagus, jadi tasawuf dalam segi ilmu akhlak, dalam segi amal hati kita, sangat jasa berjalan mundur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, hadirat sekalian, dengan kesimpulan.